Semoga terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Truna. Pagi ini, kakak mau nemenin adik-adik untuk bersaat teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga dan keempat. Sebelum itu, yuk kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari baru, berkat baru yang kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami ingin bersaat teduh, Kiranya Tuhan berkati, semoga saat adu yang kami dengar pada hari ini, tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi pandu kami dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Menyerahkan semua ke dalam penghasilmu saja ya Bapak, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. syukur. Amin. Bacaan kita dari 1 Tesalonika K2, ayat yang 3 dan keempat, yang berbunyi demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Judul renungan kita pada hari ini yaitu perkataan yang menyukakan Allah. Mulutmu harimaumu adalah peribahasa yang mengerikan untuk mengingatkan orang agar berhati-hati dalam berkata-kata. Peribahasa yang sama dikir dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna. Apapun pilihannya, yang pasti adalah bahwa kita diminta untuk bijaksana dalam berbicara atau memilih kata yang dipakai. Ada dua jenis pilihan berbicara menurut pandangan Rasul Paulus. Yang pertama adalah yang menyukakan hati manusia, yakni yang lahir dari kesesatan atau ajaran yang jahat dan maksud yang tidak murni atau mengandung niat buruk juga disertai tipu daya. Kata-katanya mungkin terdengar manis, namun dari hati yang dengki dan sombong. Bahasanya kasar dan suka menghakimi, nasihatnya adalah untuk menghancurkan dan membangkitkan dendam. Tujuannya adalah untuk memperoleh pujian dari manusia. Pembicaraan ini dikenal dengan gosip, berita palsu atau hoaks, dan fitnah. Sayangnya, pembicaraan ini banyak digemari orang. Keduanya adalah yang menyukakan Allah. Pembicaraan jenis ini berasal dari kesadaran bahwa Allah mengetahui dan menguji manusia. Kata-katanya adalah kebenaran, berhikmat, ada sopan santun yang tulus, serta penuh hormat yang berasal dari keinginan untuk menghargai orang lain. Tujuannya adalah memberitahukan, memperbaiki, dan membangun. Walaupun pembicaraan ini jarang disukai manusia, tapi Rasul Paulus memilihnya. Penghargaan Allah yang menganggap Paulus layak untuk memberitakan Injil, memotivasi dia untuk membuahkan atau memakai perkataan yang menyukakan hatinya. Ada pembicaraan yang dapat mengarah pada menghancurkan sebuah hubungan. Sebaliknya, ada juga pembicaraan yang dapat membangun hubungan semakin baik. Jika diminta memilih mana yang menjadi pilihan Sobat Runa? Hasil pilihan akan menentukan kita adalah truna yang menyukakan hati Allah atau tidak. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sekali lagi kalau mau bilang, sobat truna pasti bisa. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebagaimana ajakan di renungan tadi, mari kita berdoa. Bapa yang baik kami sudah selesai merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjaga perkataan kami dalam menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kami boleh menyukakan orang di sekeliling kami. Kami mau menyerahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mencoba syukur. Amin. Jaga kesehatan ya adik-adik, Tuhan berkati.